Halo semuanya, kembali lagi di channel Ananda Motor Dan di video kali ini kita akan offroad lagi yang menggunakan Honda Brio tahun 2018. Ya, di sini kita sudah bersama dengan Honda Brio RS i Oke. Okay. Langsung saja kita menuju ke track offroad-nya. Oke, okay, kita masuk ke gang RT 045. Seperti biasa ya. Oke sudah di depan mata track Apakah bisa ini Honda Brio? Waduh. Wih bisa loh. Oke sekali percobaan ternyata bisa ya kan. Kita kalau dari sana coba kita dari sini sebelah sini ya teman-teman. Tung ya. Aduh ya nangkut. oke, okay, kita coba lagi dari sebelah sini pelan-pelan aja kali ya waduh waduh, wih kenceng banget <laughs> kenceng banget tuh naiknya tadi oke okay. oke okay, teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini saksikan terus video-video di channel AnandaMzabro dan sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton